Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses di dalam hubungan asmara di bulan September tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu super energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang sukses di dalam hubungan asmara di bulan September tahun 2020. Untuk yang pertama,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 yang dianggap kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang sukses di dalam suatu hubungan asmara di bulan September tahun 2020 di sini juga menggambarkan seorang cancer belajar dari pengalaman hidup belajar dari perjalanan hidup belajar dari perjalanan asmara Belajar dari suatu pengalaman hubungan asmara bersama seorang pasangan, sehingga sini seorang Cancer tidak mau jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan di bulan September ini, seorang Cancer berusaha terus berupaya terus untuk menutupi kesalahan, serta membuat hati seorang pasangan akan bahagia bila berada di dekat seorang cancer ataupun menjalani hubungan bersama seorang cancer. Dan di sini juga menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan pasangannya sehingga di bulan September ini seorang cancer akan berhasil membuat pasangan betah dan membuat pasangan semakin sayang dan semakin melekat kepada seorang cancer di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Pace of Pentacle. Secara umumnya, face of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Cancer sukses di dalam suatu hubungan asmara di bulan September tahun 2020, di mana ia berusaha untuk membuat hati pasangan nyaman dan berhubungan bersama seorang Cancer, di mana seorang Cancer bertujuan. Untuk mendapatkan suatu keturunan dari seorang pasangan dan cancer bertujuan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duhai Christis Secara umum Duhai Christis itu diartikan mahir dalam intuisi pikiran dan mahir dalam melakukan sesuatu terutama di dalam suatu bidang hubungan asmara serta di sini berusaha semaksimal mungkin dan di sini menggambarkan seorang cancer sukses di dalam suatu hubungan asmara di mana bertujuan mendapatkan keturunan dari seorang pasangan dan melangkahkan kaki untuk menikah bersama seorang pasangan dan The High di sini menggambarkan seorang cancer melakukan usaha yang maksimal yang membuat seorang pasangan percaya kepada seorang cancer dan menerima cancer untuk menjadi pasangan di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah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 Melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan, dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang selalu mengalah di dalam hubungan dan selalu berusaha membuat hati pasangan semakin senang dan semakin nyaman bila bersama seorang Aquarius. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mengalah di dalam suatu hubungan asmara, demi kelancaran hubungannya di bulan September tahun 2020 dan disini juga menggambarkan seorang Aquarius sukses di dalam suatu kategori hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan September tahun 2020 dan bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan untuk kartu support energinya adalah face of cup secara umumnya face of cup itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sukses dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan, dimana ingin melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan ataupun seorang anak. Dan jika kartu The High kritis kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sukses dalam suatu hubungan asmara, dimana tujuannya menikah dan mendapatkan keturunan bersama seorang pasangan. Dan The High di disini menggambarkan usaha yang maksimal dilakukan oleh seorang Taurus adalah selalu mengalah di dalam suatu hubungan asmara demi kelancaran asmaranya di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah... Six of pentacle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang diangkat kelahiran 23 November sampai dengan 20 Desember. Di sini menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang sukses dalam suatu hubungan asmara bersama pasangan di bulan September tahun 2020. Di sini digambarkan seorang Sagittarius memberikan sesuatu kepada seorang pasangan di mana yang ia berikan adalah surprise dan kejutan secara terus-menerus dan berkala kepada seorang pasangan sehingga di sini membuat hati seorang pasangan akan semakin nyaman dan semakin percaya kepada seorang Sagittarius dan setuju untuk melanjutkan suatu hubungan yang lebih serius. Ke jenjang pernikahan dan di sini juga seorang Sagittarius tidak akan pandang ataupun tidak akan memilih waktu untuk membuat surprise kepada seorang pasangan dan disinilah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 di bulan September tahun 2020 di mana usaha yang ia lakukan adalah membuat surprise dan kejutan kepada seorang pasangan dan usaha tersebut didukung oleh seorang orang tua Sagittarius dan orang tua pasangan Sagittarius sendiri dan jika kartu The High Festis kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Sagittarius sukses di dalam suatu hubungan asmara di bulan September tahun 2020 di mana ia memberikan suatu usaha kejutan kepada seorang pasangan yang didukung oleh orang tua masing-masing, Sagittarius, dan pasangan Sagittarius, dan the High Priestess di sini mengembangkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang mahir untuk membuat suatu kejutan kepada pasangan dan mampu menentukan momen-momen tertentu kepada pasangan yang membuat hati pasangan semakin senang dan bahagia berhubungan dengan seorang Sagittarius sendiri. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang keempat, dan kartunya adalah. Six of One ataupun 6 tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini digambarkan seorang Gemini sukses di dalam hubungan asmara di bulan September tahun 2020 bersama pasangan. Dimana di sini seorang Gemini sukses di dalam berkarir sehingga di sini pasangan akan semakin yakin kepada seorang Gemini bahwasannya Gemini mampu untuk menutupi kebutuhan seorang pasangan sendiri. Dan disini juga seorang Gemini mendapatkan nilai plus dari seorang pasangan dan membuat pasangan betah dan tidak mau meninggalkan seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Dan di dalam kategori ini disebutkan bahwasanya seorang Gemini sukses di dalam suatu hubungan asmara di mana ia mendapatkan karir dan mendapatkan nilai plus dari seorang pasangan atas kinerja dan kerja kerasnya yang dinilai oleh seorang pasangan Gemini sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle. Secara umum, kenaik of Pentacle itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini sukses di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan di mana ia mendapatkan dukungan dan dorongan dari seseorang sahabat ataupun seorang teman dekat Gemini sendiri. Dan jika di Priest kita gabungkan, di sini menggambarkan seorang Gemini melakukan suatu usaha ataupun mendapatkan Suatu usaha yang maksimal di dalam suatu karir dan pekerjaan, sehingga di sini mendapatkan nilai plus dari seorang pasangan, dan di sini support dan energi didapatkan oleh seorang Gemini dan seorang sahabat ataupun teman karibnya. Dan the higher justice di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan seseorang yang mampu meluluhkan hati seorang pasangan di mana ia tidak memberikan perhatian namun ia bersungguh-sungguh di dalam bekerja sehingga di sini karirnya akan cemerlang dan seorang pasangan akan memberikan nilai plus kepada seorang gemini di bulan September tahun 2020 sehingga di sini pasangan akan percaya kepada seorang gemini bahwasannya seorang gemini mampu dan sanggup untuk membutuhi kebutuhan dari pasangan gemini sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses di dalam suatu hubungan asmara di bulan September tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Cancer Selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius, selanjutnya seseorang yang berzodiak Sagittarius, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sukses di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.